Baik, terakhir, terakhir. Kedua mempelai akan berdiri. Kedua mempelai akan berdiri. Sini saya coba. Iya. Ada yang punya korek api? Ada yang punya korek api? Iya, pegang. ya Ada yang punya korek api? Ada yang punya korek api? Ya. Nah, dinyalain. Pegang sama istri. Iya, baik. Harupat dibakar. Harupat dibakar berhadapan dengan suami. Iya, sip Ya, Mas Dani, Mas Dani, bakar Harupat tadi. Iya, makasih. Yang ini yang dibakar. Kalau sudah nyala, ditiup bersama-sama. Sudah nyala? Ya, satu. Dua Tiga Dengan lilinnya ditiup juga Alhamdulillah Setelah ditiup ini api Api itu amarah masukkan ke dalam kendi Di dalam pedang Masukkan mas Leni Bismillahirrohmanirrohim pelan-pelan Kalau sudah nyampe terasa Alhamdulillah cepat angkat Kalau sudah terasa Nah seperti itu Patahkan karakter yang tidak baik berbuat Pedang-pedang berbuat Satu setelah patah iya setelah patah buang ke depan ketukan foto ya alhamdulillah silahkan kedua mempelai mempelai putri jongkok ini simpan di bawah iya dengan nampaknya aja dengan nampaknya iya iya nggak usah nanti dengan ini. kaki sebelah kanan dilepas mas iya ditempelkan di atas bawang itu pelan-pelan aja jangan ini jangan pegang kursi dong, istri tercinta pundaknya dipegang. Nah, agak dekat kalau begitu. Iya, istrinya pundaknya, nah, istri kain suami itu yang celana dinaikin sedikit. Nah, nah, artinya kerjasama yang baik di antara suami dan istri perlu dilestarikan ya, cukup seperti itu. Iya, pegang istri, istri pegang suami ya. Nah, seperti itu. Ini simbol, tapi injaknya jangan terlalu kencang Akan menginjak telur sebagai simbol kebahagiaan dan keturunan Bismillahirrohmanirrohim Berdoa ya dua-duanya Bismillahirrohmanirrohim Satu, dua, tiga Injek saja pelan-pelan Pecahkah? Alhamdulillah sudah pecah ya Kalau sudah pecah kakinya kotor Dicuci oleh istri Nah seperti itu Nah itu senyum kan Mas Dari juga senyum bersih Nek gantinya sebelah sana supaya terlihat Ada airnya? Waduh, tadi ada di sini. Hilang, hilang, hilang. Udah ya, enggak apa-apa, ya. Dilap. Ya, dilap nih. Dilapnya pakai ini, San. Tuh. Dilap jempol suami tercinta. Berbahagialah. Nah Intan lihat jempol suaminya begitu besar dan panjang. Kalau jempol suami panjang dan besar itu artinya ya panjang dan besar jempolnya. <laughs> ya baik sua istrinya diangkat oleh suami. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah itu kerjasama yang baik ya. Harus dilestarikan. Terakhir di sini ada kendi. Kendi ini simbol jika ada masalah. Jangan dibawa ke mama dan bapak ya dan kakak tentunya tapi pecahkan bersama-sama dua-duanya punya keilmuan sejarah ekonomi jangan itu buang aja ya. <guluh> ekonomi itu identiknya dengan uang tetapi jagalah keluarga jangan sampai orang tua kita tahu ada keributan di ada rumah rapat-rapat saja ya orang tua hanya mendengar kabar baik dari kedua ini nih untuk mas Dhani pegang bujurnya untuk mengimpan pegang-gagangnya Ini akan dipecahkan Mudah-mudahan bisa pecah Biasanya kalau tidak ada batu ini nggak bisa pecah Namun kalau tenaganya kuat dari Mas Dhani Ya bisa Allah akan pecah oh, oh, oh, oh. ya. Iya Nanti-nanti dibanting yang kuat ya Bismillahirrohmanirrohim Dinaikkan ini kendit Diturunkan juga ini kendit Turunkan tuh. Jadi naik turunnya tuh pelan dinikmati begitu Selain naik turun Goyangkan kendit Mas Dhani Nggak gue yang bisa. Uh, rupanya. Naik. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Apa? Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Yang digoyang, digoyang, yang kendi nya Yang digoyang, digoyang yang di satu dua tiga batin yang keras alhamdulillah tangan hadirin yang berbahagia diakhiri dengan memecahkan tendi kasih selesai sudah untuk acara adat sawer panang. Okay. kedua mempelai akan kembali ke pelaminan bapak dan ibu Sama. alhamdulillah rangkaian acara sawer mengakhiri acara adat sudah tentunya saya yang membawakan acara formal jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu baik diambil baik-baiknya saja karena ini banyak siloka di dalam acara adat ini dan simpan yang kurang berkenan di tempat ini, jangan dibawa pulang, baik Bapak dan Ibu, kedua mempelai akan kembali ke Pelaminan kita masih menunggu rombongan desan. Rombongan besan yang akan Segera tiba Di kediaman mempelai Putri ini Semoga Segera tiba tentunya Alhamdulillah Sawer panganten Dengan Cukup meriah Oleh kedua orang tua Putra putri kita Mudah-mudahan dengan sedangnya bersedekah, rejeki putra putri kita akan ditambah sama Allah Subhanahu Wataala. Amin ya robbal alamin. Satu dua. Satu dua aja. Oke. Tiga. Kalau udah pupuk apa? kembali kepada Bapak dan Ibu silakan untuk menikmati hidangan yang telah kami persiapkan Silakan menikmati hidangan yang telah kami persiapkan kita iya kita masih menunggu dari pihak mempelai pria yang akan hadir di Kediaman mempelai putri ini, bapak dan ibu, apakah akan diselingi dengan musik dan bus begitu? Iya, silakan. Jangan begitu gitu Ayo tuh. rombongan. Iya yeah. Hmm mm -mm. Mm Hmm mm, Oh, <tus> ah, ini <tus> Chì Mahal ini rombongan, baru mukuling mah kita seneng Ini sih aja deh. nih hutan, nah, nah, nah, nah. Tidak, mencinta. <tidak, mencinta kan <tuk tangan> Iya, Alhamdulillah Untuk tim Marawis Akan mengambil posisi Dan kembali Ibu dan Bapak dari Mampelai Putri Akan mengkalungkan untaian bunga melati Mas Daninya melangkah satu langkah Atau depan saja berpisah dengan kedua orang tua Nah seperti itu lagi katanya masih ya cukup ibu pelan-pelan ya mengkalungkannya kakak juga jangan terlalu nunduk ya sedang aja penunduknya nah segitu ya pelan-pelan dipegang dulu turun tangan mama sampai dada nah A, nenggak sedikit A, nenggak sedikit nah seperti itu Alhamdulillah ini boleh mencium tangan ibu nak. ya Alhamdulillah bu balas dengan mencium pipi kiri kanannya bu udah menjadi putra ibu Alhamdulillah dengan bapak bapak berjalan ke depan bapak mencium tangan Alhamdulillah, ibu-ibu pelan-pelan salaman dengan ibunya Mas Dhani. Ya, salaman. Nah seperti itu cium pipi. Alhamdulillah, dengan kakaknya Dani, ibu juga salaman ya. Amin, amin. Amin, dengan ya ibu dengan kakaknya Dani boleh salaman itu. <tuk> <tuk> <tuk> uh, baik, panitia. Ya. Uh. Baik, selanjutnya, iya, Bapak boleh salaman dengan kakaknya, Mas Dani, Pak. Iya. iya, nah, seperti itu, alhamdulillah. Cukup, Ibu, uh, Mas Dani diapit oleh Ibu dan Bapak, ya, terus dibawa ke pelaminan. Iya, Bapak sebelah sini, Pak. Iya, mangga ikut di dalam uh, menuju pelaminan, dan yang lain silahkan untuk menempa. Di kursi, silahkan ibu duduk dulu, Bu. Ya, duduk dulu, Bu, dibawa dengan bawaannya. Iya, silahkan duduk. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, semua keluarga kami persilahkan untuk duduk, ya, karena iya, baik. Iya, boleh. Nanti di dalam acara ini kita akan... Uh ya simbolis, nah, siapin aja dulu siapin aja dulu nanti, ya di pelaminan di pelaminan, di pelaminan, baik eh, ada satu secara simbolis bawaan dari mempelai pria akan diserahkan kepada mempelai wanita tolong satu orang nanti bantu ibu bawakan ya, satu orang nah, setelah nanti diterima, baik secara simbolis sudah diterima Oleh karena itu Keluarga boleh mengambil bawaannya, Karena secara simbolis sudah diterima Ya silakan Ya silakan diambil secara estafet saja Tata lepak Yuk Serahkan Iya seperti itu Ya boleh uh. Estafet, estafet, estafet, estafet. Nah, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, bawaan sudah kami terima ya. Tadi secara simbolis sudah dilaksanakan oleh kepada oleh kedua ibunda tercinta dari kedua mempelai. Yo estafet saja, estafet. Nah, begitu. Terus terus terus estafet, estafet. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seluruh keluarga dari mempelai pria silahkan untuk menempati kursi yang setelah kami sediakan Panitia boleh membantu, Panitia membantu menambahkan kursi-kursi Panitia boleh membantu menambahkan kursi-kursi Iya silahkan masih banyak keluarga yang perlu dibantu, tapi di, jangan dijalan ya. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, jangan dijalan. Kursinya kasih jalan ya. Baik, iya diterima. Boleh secara estafet, secara estafet bawaan diterima oleh keluarga besar mempelai putri. Luar biasa Mengintat rezekinya banyak banget ya Amin Itulah Suami yang baik, istri yang baik Seperti itu tuh Ya rezekinya banyak, luar biasa Baik Bapak dan Ibu Setelah kita duduk Semuanya tertib Sebelum Kita memberikan doa Dan restu kepada kedua mempelai, Tentunya kita akan adakan acara untuk sambutan serah terima mempelai ya baik secara estafet masih banyak bawaan yang dibawa oleh keluarga jangan ada, ada jalan yang yang jangan jangan di tengah jalan ya Ya, kepikir, kepikir Jangan di tengah jalan Ya, harus ada jalan nah, untuk nah, lewat nah, ya. nah, Baik Ada jalan untuk lewat Ya, mundur, mundur, mundur Ya, baik Bapak dan Ibu, semua Keluarga Sudah duduk dengan tertibkan Mangga difasilitasi oleh panitia, difasilitasi. Difasilitasi oleh panitia, silakan keluarga memfasilitasi rombongan dari besan ya. Bang Oh, ada si <San> Elmira di situ mana masih Elmira, Ayo, masih ada aduh, aduh, aduh Iya, baik Semua sudah insyaallah.